bayu deh ala ala bayu la ada dia dia he aku apa nya nya awal lagi papa papa capek sudah raja bi ala badabe misalkan hmm, bapa apa bini nenek bunyi tuh bunyi kan tadi ya udah sudah ya udah jabada udah beda udah sayang kok hmm. Terus, Tutup. yang lain dari halaman berikutnya. Hola bella da. Itu. Tutup sedekallah lazim. Sedekallah diam bukunya terus. Hmm. Olah bagi olah. Utabi olah. Ya udah. Baik Hola badi, oh ya. Otadi, oh ya. Lindung hati baik melaliyan. Gak bisa, bagi-bagi ya bahasa Arab, tuh? ayak, ayak, ayak, ngerit, ngerit, ngerit, ngerit, Inggris, ngerit, ngerit, ngerit, ngerit, ini kemeja pa untuk ambil tong, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,